Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan video Muhammad Jenal Sang Pejuang Pangan Nah ini ada sayuran guys Sawi Angkungnya kemarin sudah dipanen dan bayamnya juga Sudah dipanen nah, Ini sawinya guys Sana itu Ya dan ini Timunnya guys Alhamdulillah nah, Sudah berbuah itu guys timunnya Alhamdulillah Dan ini ada tomat guys Itu ada om lagi ngikat-ngikat tomat guys Ini baru umur 15 hari setelah tanam ya guys nah, dia memang kurang pertumbuhannya Dikarenakan kemarin pada saat kita nanam uh, panas cuaca panasnya sangat luar biasa guys yang tertanam ini sudah ada 6.000 pohon guys Alhamdulillah ya sementara itu ini adalah bibit bawang merah guys kita coba membibit satu bungkus dulu kita lihat perkembangannya seperti apa ya baru kita genjot kedepannya dan ini Timun, ya, kisaran 10 hari setelah tanam, nih, guys. Alhamdulillah, sudah mulai tumbuh, ini guys. Ada beberapa bedeng sampai ke sana itu. <tuh> ini video tomat lagi, guys, ya. Ini samaan semua, sebenarnya, sama yang sana, guys. Cuman, berhubung ini pada saat penanaman, itu hujan rintik-rintik, guys. Jadi alhamdulillah dia tidak terlalu stres pada saat pemindahan ke lapangan Nah itu dia guys Video tomat kita dulu ini hari ya Impian pemuda desa ini guys Memang belum rata ini pertumbuhannya guys Tapi insyaallah dalam 2 minggu kemudian Kita lihat perkembangannya guys Allah semua akan rata Nah kalau yang ini bibit muda guys kemarin saya tanam hmm, pindah tanam ini usia 15 hari hmm, sudah mulai terlihat luar biasa ternyata bibit muda itu lebih baik pertumbuhannya kalau kita cepat pindah ke lapangan guys tingkat kesetresannya juga tidak terlalu seperti bibit yang umur 25 hari nah, Sudah keluar cabang utamanya guys Dan ini ada sudah kembangnya nih guys Nah Itu dia Alhamdulillah Dia ya guys nah. Alhamdulillah Ini Sudah mulai terlihat ini ya guys nah, Sejauh itu di tengah-tengah kebun Kita tem Beri tempat penampungan air Agar memudahkan kita untuk Perawatan tanaman ya, Sampai sana guys Tomat semua ini guys nah, Yang sisa itu Insya Allah untuk sayuran guys Oke cukup sekian Nanti kita lanjut lagi bertemu dengan video Muhammad Jenal Sang Pejuang Pangan Impian Pemuda Desa Doakan ya guys Semoga tomat ini berbuah dengan baik Hasil maksimal dan harga pun mahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh